Apakah tata usaha sekolah itu, seberapa besarkah peranannya dalam sekolah, dan apa sajakah fungsi dan tugas mereka di sekolah? Itulah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang keluar bagi orang yang belum begitu kenal dengan tata usaha sekolah atau yang kita sebut dengan TU, dibaca TU. Untuk ini saya khususkan tentang tu sekolah menengah pertama SMP. Sebagai seorang TU, saya ingin mencoba mengangkat dinamika kehidupan tata usaha dari pantauan kesehariannya. Staf TU yang ada di Indonesia tampaknya berbeda dengan staf TU yang ada di UK. Di sini untuk urusan administrasi mereka dibagi menjadi empat bagian: School Assistant, Clerical Assistant, Finance Assistant, dan General Assistant. Sumber: Nansen School, Birem, 2001. Mereka bukan ditunjuk oleh pemerintah karena sekolah mempunyai wewenang dan otonomi sendiri. Mereka masuk bekerja di sekolah didasarkan pada profesionalisme mereka. Sebelum bekerja di sekolah mereka harus mendapatkan skill dan pengetahuan yang cukup untuk kerja mereka Oleh karena itu pengalaman dan sertifikat pendidikan ijazah sangat menentukan dalam kerja mereka Dan mereka bekerja pada disiplin ilmu mereka masing-masing Hal ini agak berbeda dengan TU yang ada di Indonesia Semua staf TU di sekolah-sekolah di Indonesia tampaknya harus bisa bekerja di semua bidang yang ditugaskan oleh kepala sekolah dan kepala TU Mereka bertugas dalam berbagai bidang baik bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru atau mereka bekerja sendiri. Tugas mereka meliputi, membantu proses belajar-mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan dan hubungan masyarakat. Staf TU tidak bekerja sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Kenapa? Karena banyak alasan untuk itu. Yang paling mendasar adalah, mereka hanya sebagian besar mungkin hampir semuanya lulusan dari SMA atau sedikit yang dari sekolah kejuruan. Jarang di antara mereka mengikuti pendidikan lanjutan dan disekolahkan oleh pemerintah untuk meng-upgrade profesionalisme mereka. Pertanyaannya adalah, dengan faktor-faktor pembatas seperti itu apakah kerja-kerja bidang administrasi di sekolah kita dapat berjalan maksimal? Hal-hal seperti ini memang layak menjadi sorotan bagi pemerhati masalah pendidikan dan ketenaga kerjaan. Sebab, selama ini yang disorot adalah guru dan permasalahannya, juga kepala sekolah dan pelajar, tapi untuk TU sekolah apakah kita semua sudah cukup memberikan perhatian atas apa yang telah berhasil mereka kerjakan ataupun apa yang belum mereka lakukan. Sungguh suatu hal yang bijak kalau kita semua mau melihat sisi dalam dari sekolah yang bukan hanya untuk guru dan kepala sekolah, tapi juga TU yang selama ini berjuang di belakang meja untuk kepentingan sekolah. Itulah sekelumit tentang TUSMP dan mungkin juga TU sekolah lanjutan lainnya yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan awal yang saya harap bapak-bapak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan mempunyai respon tentang masalah ini. Menyoal mutu pegawai TU sekolah A Successful Team is a group of many hands but of one mind berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan pemerintah. Menurut Fasli Jalal, 2001 banding 110 setidaknya ada empat aspek penting yang tengah menjadi program pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu aspek kurikulum, tenaga kependidikan, sarana pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional juga telah mencanangkan gerakan peningkatan mutu pendidikan pada tanggal 2 Mei tahun 2002. Gerakan ini dimaksudkan untuk memacu percepatan peningkatan mutu pendidikan nasional yang tengah terpuruk. Namun tanpa bermaksud mengurangi penghargaan terhadap hasil yang telah diperoleh melalui upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, agaknya patut diakui bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan kita belum membuahkan hasil yang terlalu menggembirakan. Di tingkat sekolah, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ternyata masih banyak menemukan kendala-kendala yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Di antara kendala tersebut yang sepertinya luput dari pantauan banyak orang ialah masalah mutu pegawai tata usaha TU, sekolah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Disadari atau tidak, mutu pegawai tata usaha sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sebuah sekolah. Tapi patut disayangkan? Upaya peningkatan mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah kelihatannya kurang mendapat perhatian, memang harus diakui bahwa kunci utama peningkatan mutu pendidikan di sebuah sekolah adalah guru. Tanpa didukung oleh mutu guru yang baik upaya peningkatan mutu pendidikan akan menjadi hampa, sekalipun didukung oleh komponen lainnya yang memadai. Karenanya tentu sangat beralasan bila pemerintah saat ini lebih memfokuskan peningkatan mutu guru sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi kondisi saat ini sangat menuntut perlunya keseriusan untuk meningkatkan mutu guru. Namun sekalipun prioritas utama sekarang ini tengah diberikan pada upaya peningkatan mutu guru, pemerintah tentu juga harus menolehkan perhatian pada upaya peningkatan mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah. Sebagai sebuah sistem, sekolah juga terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada satu komponen saja yang error, maka sistem sekolah juga akan turut error. Dalam realitasnya memang tidak jarang sistem sebuah sekolah menjadi bermasalah, karena faktor mutu dan kinerja pegawai tata usaha yang maaf kurang kompeten. Walaupun hubungan antara mutu pendidikan sebuah sekolah dengan mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah merupakan hubungan yang bersifat tidak langsung, namun harus diakui sekalipun tidak dilengkapi dengan data hasil penelitian bahwa mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah turut mempengaruhi mutu pendidikan sebuah sekolah Karenanya, upaya peningkatan mutu pendidikan juga harus menyentuh peningkatan mutu dan kinerja kepala dan pegawai tata usaha sekolah agar mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan mutu pendidikan di sebuah sekolah Pegawai tata usaha sekolah masa depan Masa depan sebuah sekolah sebagian besar ditentukan oleh orang-orang yang ada di sebuah lingkungan sekolah. Untuk meraih masa depan sekolah yang lebih baik, seyogianya setiap personalia sekolah saling bersinergi, bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan penuh keikhlasan untuk mewujudkan masa depan sekolah yang lebih baik, lebih mencerahkan dan lebih mencerdaskan kehidupan bangsa. Penempatan pegawai tata usaha sekolah ke depan seharusnya benar-benar mempertimbangkan mutu, kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka di bidangnya masing-masing. Diharapkan ke depan pegawai tata usaha sekolah benar-benar tenaga profesional di bidangnya, seperti profesional di bidang manajemen perpustakaan, profesional di bidang manajemen keuangan sekolah, profesional di bidang kearsipan, profesional di bidang teknologi informatika komputer. Dan penempatan tenaga profesional di lingkungan tata usaha sekolah ini seyogyanya mengacu pada prinsip The Right Man on The Right Job. Ini berarti untuk menjadi pegawai TU sekolah yang profesional dan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan tidak cukup lagi hanya dengan mengandalkan ijazah SMA. Tanpa bermaksud mengurangi penghargaan terhadap segmen ini, tentunya sangat tidak adil. Menempatkan pegawai TU sekolah yang rata-rata cuma berijazah SMA, sementara mereka dituntut harus serba bisa dalam segala persoalan. Teteh, bengek tata usaha sekolah, padahal tugas-tugas TU sekolah semakin hari semakin kompleks dan semakin membutuhkan orang-orang yang betul-betul terampil dan profesional. Dengan adanya penempatan tenaga profesional untuk menjadi pegawai tata usaha sekolah, diharapkan setiap komponen yang ada di sekolah akan mampu mengoptimalkan kinerja mereka masing-masing. Peran, ganda, yang selama ini banyak dimainkan guru diharapkan akan segera berakhir. Bila guru tidak ada lagi yang overlap, maka tentu guru akan lebih bisa memoptimalkan kemampuannya untuk memacu peningkatan mutu pendidikan. Sekalipun di sisi lain harus diminta kerelaan guru yang memainkan peran ganda tersebut untuk melepas sebagian lobang pintu masuk mereka. Di samping itu, dengan adanya tenaga profesional di lingkungan pegawai tata usaha sekolah diharapkan dapat semakin memacu peningkatan mutu manajemen sekolah. Apalagi dalam perspektif manajemen berbasis sekolah semakin menuntut tersedianya pegawai tata usaha sekolah yang benar-benar mampu berkontribusi positif dalam peningkatan mutu sekolah. Belajar dari pengalaman yang ada. Ternyata cukup banyak sekolah yang dikelola dengan manajemen tukang sate yang berakibat terjadinya penumpukan pekerjaan sekaligus tanggung jawab pada seorang individu saja. One-man show, kesalahan ini tentu tidak bisa disebut murni kesalahan kepala sekolah semata, tetapi di dalamnya juga include faktor ketidakberdayaan kepala dan pegawai tata usaha sekolah untuk memainkan peran mereka masing-masing. Selain memiliki kemampuan, keahlian, atau kecakapan yang memadai yang tidak kalah pentingnya ialah pegawai TU sekolah di masa depan harus memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk turut memajukan dunia pendidikan. Sekolah di samping menjadi, lahan penghidupan, juga harus dipandang sebagai lahan untuk beramal. Sehingga setiap pekerjaan tidak harus selalu diukur dengan materi yang akan diterima. Seyokyanya prinsip hidup, berbuat dan memberikan yang terbaik, menjadi budaya setiap individu di lingkungan sekolah. Ini juga berarti pegawai TU sekolah juga harus memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial di samping kompetensi profesional. Semoga